halo selamat sore kalau di kota serang selamat sore dan video ini uh, adalah salah satu koleksi saya waktu berkunjung tanpa sengaja ke Montmartre Montmartre uh, Mont itu kalau menurut keterangan ada di utara Paris tapi yang saya ingat saat itu saya rasanya berjalan menuju ke arah selatan Dan, dan siapa sangka bahwa saya bisa sampai di sebuah uh, titik bersejarah ya. Dimana di situ saya bisa melihat langsung gereja apa namanya sakre, sakre kuh sakre kuh, sakre itu artinya suci kuh itu artinya jantung tapi lebih tepatnya hati mungkin dalam terjemahan Indonesia hati suci begitu ya sakre kuh jadi uh, ya saya saat itu ada waktu senggang sekitar 2 jam dan bisa meninggalkan perkumpulan di Paris Lalu berjalan rasanya ke arah selatan. <laughs> Jalan kaki begitu ya. Dan. Sampailah di. Di sini. Tanpa melewati. Kalau Anda baca berbagai macam artikel. Anda akan. Mendapat keterangan bahwa ada tangga. Yang sangat tinggi. Sekitar. Sekira 300 anak tangga. Tapi saya tidak melewati. Jalan tersebut. Karena sekarang sudah ada. Kereta apinya juga Untuk membantu Mereka yang tidak kuat naik ke tangga tersebut Saya melewati Melewati sebuah uh, Pasar Sebuah pasar Melewati ke arah kiri dari gereja ini Kalau saya menghadap ke arah depan um, Dan Itu melintasi Para pelukis jalanan Ya ini memang wilayah yang terkenal dalam sejarah seni rupa Sehingga konon katanya Salvador Dali, pelukis surrealis itu pernah juga punya studio di sini Dan beberapa pelukis lainnya Nah dari arah tempat para pelukis itulah saya kemudian melipir gitu ya Ke arah pasar dan iPad saya saat itu di jabal tiga orang pemuda Ada tiga orang pemuda sedang E, bicara keras-keras tentang Tentang apa, saya tidak terlalu perhatikan Tapi melihat, salah satunya melihat Saya sedang memotret kemudian Yang salah satu itu bilang ke teman-temannya bahwa Apain sih orang itu moto-moto pasar gitu Ya saya suka saja gitu, tapi ternyata Saya ditemui mereka dan iPad saya Direbut salah satu orang itu Lalu ia, dia menghapus foto-foto saya sepanjang di Uh, melintasi Mount Mart ini Dan uh, Rupanya si Dungu itu <laughs> ada Si Kasar itu tiba-tiba apa, Tidak tahu bahwa Ada fasilitas uh, Yang saya aktifkan untuk Tidak terhapus secara permanen Dalam arti Hanya perlu 30 hari untuk membuatnya uh, Benar-benar terhapus Sehingga saya bisa kembali ke Beberapa koleksi yang bisa saya temukan Belakangan ini ya Ya iPad-nya sudah rusak sekarang, tapi saya sempat menyimpan beberapa bagian itu di MacBook dan uh, sekarang geseng-geseng saya buka, kemudian saya susun dengan iMovie dan ya uh, kenangan itu barangkali ada ada harganya. <laughs> ya. Kenangan itu barangkali ada harganya. Paling tidak saya sampai di Sacred Heart ini dan bisa menghayati uh, satu gereja yang. Konon diarsiteki oleh Paul eh, Abadi, ya. Paul Paul dibacanya Paul. Kakak saya seorang pemborong bangunan namanya Perry Paulana. Mungkin ibu saya pernah membaca eh, Paul Abadi ini, ya. sehingga terinspirasi anaknya diberi nama Paulana. Nah, eh, ya secara kebetulan namanya Paul Abadi. Sehingga gerejanya masih abadi sampai sekarang eh, Sakrikoh ini eh, Tentu secara maknawi adalah Gereja yang eh, Bermakna hati suci Tentu yang hati suci itu adalah Tuhan Orang-orang katolik Ramha ini adalah Yesus Yang disucikan oleh mereka eh, Melihat dari Karakternya memang ini adalah gereja Katolik dan dan ciri-cirinya pun sangat Katolik ya. Eh, apa saya melihat ada beberapa orang di dalam gereja itu yang me meletakkan lututnya di bawah di bagian sandaran lutut bangku kemudian tangannya berdoa itu kan ciri dari gereja Katolik dan menurut ingatan saya gereja Katolik itu ya gereja Katolik saja tidak tidak Uh, apa tidak banyak aliran begitu cirinya pun mirip gitu. kan beda sekali kalau oke <laughs> kita ngomong gereja deh beda sekali kalau kita bicara Protestan bukan ada, ada luteran gitu kan HKBP misalnya di kota Serang itu ada Huria Kristen Batak Protestan itu kan uh, itu itu bagian dari Protestan dan apa bukan Katolik ya ciri-cirinya adalah Protestan oh ya namanya juga HKBP kemudian eh, kalau Protestan itu kan juga ada misalnya Gereja Pentakosta Karismatik ya seperti GBI Gereja Betel Indonesia dulu di samping di antara Kantor Pos dan eh, apa HKBP di Kota Serang itu ada kalau tidak salah ada Gereja Betel Indonesia ya, GBI B-nya itu adalah better. Kemudian misalnya Anda mengenal uh, GTI, Gereja Tiberias Indonesia, atau GPDI, Gereja Pantekosta Indo Indonesia, gitu. Nah, itu adalah uh, kelompok protestan yang pentakosta karismatik. Ada juga aliran kalpinis yang misalnya ada yang orang-orang Minahasa tentu mengenal GMIM, Gereja Masehi Injil Minahasa ada pernah mungkin Anda melihat gereja dengan tulisan eh, GKI, itu Kalpinis ya. Kemudian GPIB kalau tidak salah. Itu Protestan Indonesia bagian barat. Ada juga Gmit, Mas Masehi Injil Timur. Kemudian ada gereja Katol Kalpinis atau ke, atau Katolik Jawa, pokoknya GKJ ini Bukan Gedung Kesenian Jakarta ya. Ini secara kebetulan istilahnya sama GKJ. Ada juga gereja protestan yang coraknya adventis Adventis itu berarti advent Misalnya gereja masehi advent HK itu apa saya lupa Banyak ada GMAHK uh, Ya penting juga Misalnya teman-teman yang muslim mengenal uh, sejarah gereja sejarah, Sejarah Kristen Ini penting untuk uh, wawasan ya Uh, kan kita itu seringkali menjadi uh, tidak sering ke orang lain karena sebenarnya tidak kenal gitu. Ya. Kalau saya bisa masuk gereja, bisa masuk ke pura, bisa masuk ke mana saja Ya karena saya paling tidak pernah belajar uh, Kalau Anda mengenai istilah Paus atau Eh, Paus Paus ya Ini uh, tertukar dengan hampir saya menyebut Pope ya. Ada istilah pop Ya itu sama dengan Paus ya. Uh, Paus, Paulus itu uh, sebenarnya adalah pimpinan tertinggi katolik Jadi jangan Anda menyebut Paus itu ada di protestan <laughs> ya, Itu beda, beda wilayah ya, Mereka satu iman sebenarnya Sama-sama uh, menuhankan uh, Yesus Tapi, tapi uh, sejarah mereka kemudian menjadi berbeda ya. Misalnya apalagi ya kalau di, di geri-geri protestan kan tidak mengenal paus yang ada adalah uh, setiap wilayah itu punya pendetanya masing-masing begitu ya. Apalagi coba yang berbeda. Hmm. Anda pernah mengenal karung rosario? Kalung rosario? Nah, kalau, kalau punya teman yang punya kalung rosario itu pasti Katolik, bukan Protestan. Kemudian apalagi ya? Gereja itu salah satu, eh apa namanya, protestan itu uh, uh, apa mengembangkan tradisi gereja berdasarkan wilayahnya masing-masing. Kalau Katolik menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya pedoman. Gitu. Saya kira itu ya bedanya. Oke, okay, nama-nama orang. Nama-nama orang di Katolik itu uh, memakai nama pelindung mereka. Misalnya ada, uh, saya punya senior namanya Bang Igen, itu dari Ignatius Yuniantos, atau tidak salah. Igennya itu Ignatius, uh, ada seorang dosen di Atmajaya kalau tidak salah namanya Katarina, ya yeah. uh, itu Katarina juga nama pelindung. Uh, saya punya mahasiswa namanya Maria uh, pernah kalau tidak salah namanya Fransiskus juga ada itu nama pelindung. Itu adalah ciri-ciri mereka yang beragamanya Katolik. Beda dengan misalnya ada pernah kok saya punya nama mahasiswa namanya Yoel. ya yeah. Joel. Uh, Nah, itu nama Nabi, Hosea, kemudian Daniel, itu adalah nama Nabi di protestan. Jadi nama-nama juga menjadikan perbedaan keduanya. Kemudian apalagi? Uh, kalau saya sih kadang-kadang membayangkan gini <guluh> Ini bukan bercanda ya, tapi perbandingan gitu. Uh, saya sebagai umat muslim yang NU itu punya banyak acara. Gitu. Ada misalnya panjang mulut, ada mulu dan ya. apalagi... Ya, ada orang bawa kasan, ada Rupa-rupa deh untuk di Banten khususnya gitu, Belum uh, haulan, belum uh, tahlilan apa dan lain-lain Saya tidak terlalu hafal istilah-istilahnya Tapi begitu banyak pokoknya Nah itu sebenarnya yang membedakan uh, Katolik dan Protestan Juga dalam hal uh, siapa yang begitu banyak acara Katolik itu misalnya mengenal Selain Nata dan Paskah, kan Nata dan Paskah itu juga dikenal oleh Protestan. Katolik itu mengenal misalnya eh, apa, Valentine. Valentine itu adalah acara eh, eh, yang mereka sakralkan. Ya. Satu waktu yang mereka sakralkan. Eh, orang Protestan tidak menarik Valentine. Ya. Tapi orang Muslim juga banyak yang merayakan Valentine dengan caranya masing-masing. kata menafsirkan ini sebagai hari untuk boleh kasih sayang menyatakan cinta atau memberi kirim bunga atau apa ya itu banyak juga muslim yang melakukan itu kemudian anda mengenal tokoh uh, yang sangat populer namanya santa claus atau sitri claus itu juga uh, tokoh di dalam uh, uh, katolik ya bukan protestan kemudian misalnya anda mengenal istilah kerahiman ilahi itu, itu juga sama dari uh, katolik atau mengenal hari Pentakosta, hari Raya Santa Maria, dan lain-lain. Begitu banyak hal. Kalau di protestan, saya kira tidak begitu banyak acara, bukan? Apalagi yang beda. Kitab orang Katolik itu lebih banyak. Ada 46 kitab perjanjian lama. Nah, Luther, Martin Luther itu kemudian tidak memakai sebagiannya. Sehingga orang protestan hanya mengenal 39 perjanjian lama. Gitu. 39 kitab. Tapi perjanjian barunya Katolik dan protestan sama. Sama-sama 27 kemudian tadi saya bilang bahwa, kalau anda orang katolik kemudian datang ke Menemah itu kan saya bilang tadi, katolik itu satu gereja, artinya ya katolik dari manapun bisa masuk ke gereja katolik manapun tapi orang protestan tidak, mereka hanya masuk ke gerejanya masing-masing misalnya orang Batak masuk ke HKBP, begitu orang Betel ya masuk ke Betel sama orang Maluku yang GPM, yang eh, Calvinis Pentekosta ya maksud saya. Eh, apa ya? Yang Maluku itu ya GPM kalau tidak salah. Itu ya, masuknya ke kemudian, ke MIM, yang masuknya GPM, kemudian Gemim Gerja Masehi Injili Menasa yang masuknya Gemim. Jadi tidak tidak ada yang lainnya gitu. Nanti di komentari, ya di bawah kalau saya salah. Ini eh, apa lagi ya? Oh, Anda mungkin pernah melihat orang berdoa begini kan? Nah, gitu. saya, saya tidak tahu persis bagaimana gerakannya Tapi itu adalah doa yang Membuat simbol gerakan salib Dan itu juga menandakan orang-orang katolik Orang katolik Kalau orang protestan biasanya saya kenal Ada yang doa seperti ini Seperti ini ya, Itu tidak ada gerakan salib gitu. um, Di rangkas bitung Kalau tidak salah ada gua bunda Maria ya Dan mereka yang Mensucikan bunda Maria Kemudian mensucikan para santa atau santo itu sebenarnya adalah mereka yang katolik juga karena protestan tidak mengenal itu apalagi ya oke okay. eh, siapakah yang tidak menikah para pemuka agama mana yang tidak menikah tentu katolik ya kalau protestan menikah pendetanya menikah ya. apalagi hmm, oke okay. barangkali acara kematian itu kalau mengacu pada perbedaan keduanya untuk Katolik itu e, barangkali lebih lama ya karena ada ada yang sebut dengan doa untuk arwah selain doa untuk keluarga nah sedangkan di Protestan tidak ada doa untuk arwah karena karena e, karena mereka percaya bahwa sejauh si mayat itu meninggal dalam iman kepada Yesus mereka pasti masuk surga, jadi tidak usah didoakan lagi. Yang didoakan adalah keluarganya. Gitu ya. Nah, saya kira di Islam juga ada ya dua paham yang semacam itu, jadi ada ada yang menganggap bahwa oh, apa, orang yang meninggal itu masih bisa selamatkan oleh mereka yang mendoakannya. Mereka masih hidup, gitu ya. sehingga ada kumpul-kumpulan, ada doa bersama, dan lain-lain. Ada juga yang hanya percaya bahwa yang dapat menyelamatkan hanya anak-anaknya doa dari anak-anaknya saja, tidak dari prakte tangganya, tidak dari yang lainnya. Itu itu masalah keyakinan saja, tidak usah menjadi bahan pertengkarannya. Karena memang eh, agama itu ciri agama adalah dinamikanya. Kalau agama tidak di, itu itu masalah keyakinan saja, tidak usah menjadi bahan pertengkarannya. Karena memang eh, agama itu ciri agama adalah dinamikanya. Kalau agama tidak dinamis, menandakan agama tidak tidak punya pemikiran dan sesuatu yang tidak punya pemikiran sebenarnya biasanya akan jadi amruk gitu uh, di dalamnya sendiri gitu. Islam punya dinamika pemikiran, Kristen juga sama antara Katolik dan Protestan yang seiman tapi dua-duanya kemudian punya punya apa namanya dinamika pemikiran yang berbeda. Oke, okay. uh, nah kembali lagi ke gereja siapa tadi gereja uh, sacré coeur itu uh, sacré coeur di Montmartre uh, sebaiknya anda belajar pengucapan bahasa Perancis yang menyulitkan itu Mont, Mont bukan Mont kalau orang-orang Inggris masuk ke Montmartre itu menyebutnya Montmartre jadi orang Paris menyebutnya Montmartre uh, sacré coeur sacré coeur itu uh, ini uh, ini gereja yang sudah sangat tua ya. Jadi abad 18 dimulai kalau tidak salah abad 19. Abad 19 ya 18 sekian dimulai pembangunannya. Selesai juga pada abad yang sama dan tapi kemudian uh, di konsekrasi, di konsekrasi itu dikuduskan gitu ya. Artinya disitu sudah mulai ada pelayanan gitu terhadap umat itu sejak 19 19 artinya artinya setelah Perang dunia ke-1 berarti Oke okay, Dan Dan yang uh, uh, Sebenarnya di, di sekitaran sini itu Tidak sekadar um, Tidak sekadar uh, Ya maksud saya Begitu banyak hal yang bisa kita saksikan sekitar gereja Jadi jangan bayangkan gereja itu tempat uh, sakra semata gitu ya. Karena sakra juga relatif. Um, dalam kacamata saya, ketika saya datang ke Murmat, itu suasananya sangat sangat romantis. <laughs> sangat menyenangkan. Jadi saya tidak tayangkan di sini ya, ada beberapa beberapa bukan beberapa <laughs> ada beberapa oh, oh, pasangan yang sedang, begitulah gitu ya. Sedang berciuman maksud saya. Kemudian dan saya sempat juga memotretnya, tapi, tapi tidak akan saya tayangkan. Takut apa namanya, uh, membuat Anda terpikir untuk melakukannya. Gitu. Dan saya yang salah, nanti menanggung dosanya. Nah, uh, di sini berjubah sekali orang, penuh sekali gitu ya, sebagaimana tampak di video yang saya tayangkan. Uh, apa Dan salah satu yang saya sukai sepanjang saya di Paris khususnya adalah uh, para pengamen dan ya mereka yang nongkrong-nongkrong dengan alat-alat musik seadanya seperti gitar, alat musik uh, apa namanya, perkusi ringan gitu atau biola bahkan juga ada uh, yang memakai uh, piano itu semuanya menyenangkan sekali gitu ya. uh, beda kan pengamen-pengamen di, di Indonesia uh, bukan Indonesia maksudnya khususnya di beberapa kota telah saya tidak usah sebutkan takut menyinggung ya pokoknya ada beberapa, ada beberapa kota yang pengamen pengamennya itu sebenarnya ada udang balik batu gitu. ngamennya sih nggak ngerti apa-apa tapi tujuannya ngemis gitu nah, kalau mereka memang ngamen itu saya kira dasarnya bukan mencari uang tapi tapi karena mereka suka gitu saya mereka mereka punya rasa cinta dengan lagu mereka punya rasa cinta dengan musik gitu. dan kumpul-kumpul saja gitu uh, di beberapa tempat, rupanya pemerintah Paris itu menyediakan calokan-calokan listrik juga sehingga beberapa pengambil dapat dapat mengambil listrik dari jalur tersebut dan bisa memberikan warna pada momen-momen uh, tertentu. Ada lagu-lagu yang dikenang oleh pengunjung-pengunjung Paris. Satu lagi yang mungkin uh, menarik ingin saya ceritakan di Montmartre itu selain uh, gereja Sacré Coeur, uh, sebenarnya jauh sebelum saya masuk ke wilayah ini saya juga melintasi Molinuhoj Molinuhoj saya nggak yakin menyebutkannya begitu Molinuhoj itu itu tepat di sebelah kiri jalan ke arah toko-toko seks shop <gulit> jadi di Paris itu salah satu hal yang buat saya apa merasa malu adalah melirik ke arah toko yang di dalamnya itu adalah seks shop yang malu, maksudnya kok rasanya orang-orang sedang melihat mata saya, gitu Mata saya sedang melihat apa, itu orang-orang lalu Rasanya baik di luar maupun di dalam toko sedang melihat mata saya Ya, kadang-kadang saya melihat juga beberapa pengunjung di luar Yang ngintip-ngintip dan sikikikan, gitu ya Ya, mudah-mudahan Anda bisa ke sana juga dan beli oleh-oleh Salah satu barang sex shop, gitu Barang-barang, gitu Kemudian eh, Nah, Moulin Rouge itu ada di sebelah kiri, uh, saya tidak sempat masuk ke situ karena saya nggak tahu ya saat itu Moulin Rouge itu apa ya. Uh, karena ada film yang sangat tua saat itu. Sebenarnya uh, Moulin Rouge, tapi kemudian itu dibuat lagi filmnya pada tahun 2001. 2001 atau tahun berapa, rasanya baru juga ada Moulin Rouge. Pokoknya pemainnya Nicole Kidman. Maka 2021? berarti baru kemarin. Pokoknya ada uh, ada film uh, Moulin Rouge. Tapi yang saya, saya ketika saya melewati Moulin Rouge itu saya bisa bayangkan bahwa itu adalah sebuah gedung tua dan di dalamnya adalah sebuah teater gitu, sebuah pertunjukan. Ya, terutama karena saya ingat uh, Cancan dance. Jadi ada tarian Cancan yang terkenal di Paris itu konon pertama kali uh, populer di dalam film itu. Ya. Eh, itu kan balet tapi tapi sangat bercanda ya. Balet tapi tapi memang balet tapi tapi tidak puitik yang ada e, riang gembira gitu ya. Kenapa saya tidak masuk takut sedang ada tari balet. Kan? Karena ya tak terbayangkan. Betisnya terangkat, pahanya terlihat, aduh. Itu kan bahaya buat saya. Ini masalah iman. Nah, karena itu saya melintasi, melinturj eh, kemudian sampai ke melipir ke arah kiri, Pokoknya kiri dan itu ke arah selatan. Saya yakin begitulah perasaan saya. Jangan yakini perasaan. Jadi, eh, saya melintasi ke arah kiri, kemudian kemudian eh, ya ada juga sebuah bangunan di saya ada fotonya yang yang menyerupai molendridge. Katakanlah itu bangunan molendridge mini. Tapi baling-balingnya kalau tidak salah saat itu tidak berputar. mulai itu juga tidak berputar loh, ya tapi kalau malam hari sepertinya itu ramai lampu di situ. Oh satu lagi, di sebelum saya melintasi di seberang sex shop itu, mudah-mudahan ada fotonya, itu ada toilet di tengah-tengah di median jalan. Mediannya lebar sekali ya. jangan bayangkan median di tempat kita yang kecil-kecil. Di salah satu, di depan salah satu sex shop itu ada Toilet yang tentu masuknya dengan public card uh, kartu kartu public. Uh, saya masuk ke situ klik, itu ya. toilet-toilet saat itu sudah digital, ya. betapa canggihnya Paris. Ketika saya masuk, saya menutupnya lagi, uh, tapi belum selesai saya buang air kecil, tiba-tiba pintu sudah terbuka, <laughs> pintu sudah terbuka dan seorang bapak sepuh di di luar pintu itu tiba-tiba angkat tangan bukan saya, saya tidak membukanya. Ya, memang tidak mungkin terbuka kalau kalau yang dalam belum keluar. <laughs> itu berarti sedang ada gangguannya. Hmm, oke, okay, saya kira yang juga sangat menarik e, kalau Anda datang ke Montmartre itu bisa menghabiskan waktu melihat para pelukis yang berkumpul di satu titik e, utamanya yang mereka melukis para tamu mereka pelanggan-pelanggan um, baru mereka atau mungkin juga pelanggan lama yang ingin dilukis ulang biasanya dengan kartu dengan arang dengan pensil dengan yang semua yang serba instan bahkan yang unik adalah ada juga pelukis yang uh, yang yang memanfaatkan potongan-potongan majalah potongan-potongan kertas Itu mengambil potongan itu sebagai warna ya. ada juga fotonya di sini ada juga pelukis seorang ibu yang saya lihat karya-karyanya itu itu semua jadi hanya hanya satu kaki atau dua kaki seorang penari balet atau cancan itu dan uh, dengan latar tanda-tanda notasi musik. Semua karyanya hanya itu. Ada juga yang spesialis uh, membuat komik ya. Sehingga uh, kalau anda duduk di situ pasti jadinya komik gitu. Wajah anda tidak tidak segarang yang yang aslinya pastinya menjadi lucu gitu. ya uh, Apalagi ya ya Begitu banyak kenangan indah di Paris Tapi, eh, oke, okay, satu lagi Di ujung jalan entah sebelah mana eh, Saat saya pulang ada sebuah toko Mudah-mudahan ada menemukan toko itu Yang menjual barang-barang tiruan eh, Properti rumah masa lalu Maksudnya apa? Kan rumah itu punya gembok, punya pegangan kunci, punya slot, begitu ya gagang pintu gitu. Ini di ada sebuah toko yang menjual barang-barang tiruan uh, arsitektur lama itu, sehingga anda mungkin tertarik membeli gembok uh, yang modelnya seperti model gembok Harry Potter gitu ya. Berkunci kuncinya juga kunci yang aneh, ya, slot juga sama dan berbagai macam hal benda yang unik yang dibuat menyerupai uh, benda aslinya di masa lalu. Oke, okay. uh, ini hanya sebuah cerita Di antara saya merapihkan file-file Ternyata masih ada kenangan yang barangkali berarti Mudah-mudahan cerita ini berguna buat Anda Baik yang tadi mendengarkan perbedaan katolik dan protestan Dan juga mendengar sedikit tentang Islam Atau Anda yang ingin mendengar sedikit tentang uh, Salah satu bagian di Paris uh, Dan dan keluguhan saya khususnya sepanjang ada di sana gitu, ya. khususnya di toilet. Ya mudah-mudahan anda bisa mengalaminya uh, dengan penuh apa namanya, ki dengan kisah-kisah yang jauh lebih seru dari saya. Selama, sorry, assalamualaikum.